karena keindahannya banyak wisatawan asing yang tertarik untuk mengunjungi Indonesia namun dari semua kota yang ada ternyata ini beberapa kota paling indah di Indonesia menurut mereka beberapa kota di Indonesia memiliki kecantikan tersendiri yang membuat banyak orang ingin mengunjungi kota tersebut karena kecantikannya tersebut Kota ini juga mendapatkan predikat kota paling indah di Indonesia menurut wisatawan asing. Penasaran kota mana saja yang paling mereka sukai? Dilansir dari Techculturetrip.com, ternyata inilah kota paling indah di Indonesia yang disukai para wisatawan asing. 1. Bukit Tinggi Bukit Tinggi merupakan kota di Indonesia yang memiliki pemandangan indah karena terletak di antara dua gunung dan ngarai. Suhu yang segar, udara yang bersih, dan kaya akan nilai sejarah membuat wisatawan banyak menyukai kota ini. 2. Yogyakarta Yogyakarta atau Jogja merupakan kota berikutnya yang sering dikunjungi wisatawan lokal dan asing. Menurut wisatawan asing, Yogyakarta memiliki keindahan tersendiri. Ini dikarenakan budayanya yang kental dan memiliki banyak tempat wisata yang indah. Hal tersebut membuat banyak orang memanggil kota Yogyakarta sebagai pusat budaya dan sejarah di Jawa. 3. Bogor Kota yang terletak dekat dengan Jakarta ini konon merupakan salah satu kota terindah di Indonesia loh. Bogor memiliki suasana kota yang nyaman dan dikelilingi oleh perkebunan teh yang indah. Tak jauh dari Bogor, kamu juga dapat berkunjung ke puncak yang terkenal dengan pemandangannya yang indah serta suhunya yang dingin. Keindahan kota Bogor dapat terlihat karena kotanya yang nyaman dan dikelilingi oleh perkebunan teh yang asri. 4. Bandung Dinamakan sebagai Paris van Java, tak heran jika kota yang satu ini memiliki keindahan yang disukai banyak wisatawan. Kota ini memiliki tempat-tempat wisata yang indah. Serta suhu yang dingin membuat kota ini sering dikunjungi banyak wisatawan. Kota ini juga memiliki nilai sejarah tinggi dengan bangunan-bangunan tua yang masih terawat dan banyak taman kota. 5. Solo Kota paling indah di Indonesia berikutnya adalah Solo yang memiliki tata kota mirip dengan Yogyakarta. Perbedaan antara Solo dan Yogyakarta adalah ukuran kotanya yang lebih kecil dan budayanya yang masih terasa kental hingga saat ini. Kota ini juga terkenal dengan keramahan penduduknya dan biaya hidupnya yang sangat terjangkau. 6. Malang. Kota Malang memiliki sejarah tinggi dan kental budaya sehingga menjadi salah satu kota terindah di Indonesia. Selain memiliki nilai sejarah tinggi, kota ini juga memiliki keindahan alam yang terjaga, mulai dari air terjun, pegunungan, hingga perkebunan teh. 7. Batu Keindahan kota Batu sudah terkenal sejak zaman penjajahan dulu. Sejak dahulu kala, batu sering digunakan sebagai tempat singgahnya tentara Belanda karena kotanya yang indah. Hingga saat ini, kota ini masih menyimpan pesona bagi wisatawan yang berkunjung. 8. Manado Kota paling indah di Indonesia berikutnya berdasarkan wisatawan asing adalah Manado. Siapa sangka kota ini dulunya pernah rusak dan hancur karena Perang Dunia II? Namun, berkat para warganya, kota ini berhasil bertahan dan menjadi makmur hingga sekarang. Kota ini juga terkenal dengan keindahan kehidupan bawah lautnya yang mempesona. Tak heran banyak wisatawan asing yang sering mengunjungi Manado. 9. Padang Selain terkenal dengan makanannya yang sangat nikmat, Padang juga merupakan salah satu kota terindah di Nusantara. Padang terkenal dengan nilai sejarahnya yang tinggi karena pernah digunakan sebagai kota pelabuhan pada zaman penjajahan dahulu. Hal ini membuat Padang memiliki arsitektur unik yang dipengaruhi oleh budaya luar. Selain itu, Padang juga memiliki keindahan alam yang dapat memanjakan mata wisatawan yang berkunjung. 10. Ubud Kota terakhir yang memiliki predikat sebagai kota terindah di Indonesia adalah Ubud. Ubud terletak di Pulau Bali dan terkenal dengan pemandangannya yang indah, suhunya yang sejuk udaranya yang bersih serta kebersihan kotanya wisatawan sering berkunjung ke ubud untuk relaksasi dan mencari ketenangan para wisatawan asing yang mengunjungi ubud mengaku bahwa ubud punya suasana tersendiri yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain Itulah tadi 10 kota terindah di Indonesia menurut wisatawan asing, apakah kota kalian termasuk? Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol like dan juga subscribe. Terima kasih telah menonton video ini, sampai bertemu di video selanjutnya, wassalam.